Bagaimana menurutmu, Tupai Tiga? Hmm? Hmm. <laughs> hmm. Sepertinya ini kasus kecelakaan biasa, hmm. apakah kita harus melaporkan ini ke Klinci Satu? Hmm. Masuk, kelinci Satu, Bos? Masuk lapor Sepertinya terjadi kecelakaan di Taman Combat, saya akan membawa korban ke markas, gitu, kopi?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 Ini Kak ya, makasih Nusa. Ini Kak Siva, makasih ya. Iya Rara, sama-sama. Kak besok-besok main lagi ya. Yara ya, Ra. seru deh main <tik> Handy Talkinya. Iya <tik> Rara, besok-besok kita main lagi ya. Eh, Siva, abdulillah boleh minjem gak handi tolkinya? <tik> hmm, bukannya kamu mau sholat? Iya, uh, tapi... Abdul boleh pinjem ya? Boleh kan? Hmm. Please, please, please! udah boleh. Hmm. Asyik. Tapi jangan sampai hilang ya, Dul. Siap! Makasih, Shiva! Yes! Ini untuk elang dua. Siap! Ini... <tuh> buat kunci satu dua. ya. Bunny! <tuh> oh iya, buat domba empat mana? Nggak ada. yang di tokinya udah rusak. Antenanya patah. <tuh> <tuh> patah? Kau bisa? Eh, tuh dua empat datang. Hah? <laughs> hmm, hmm. hmm. Syifa. Abdul minta maaf ya Sabtu kemarin. Hah? Hmm. Huh? Hmm. Wah, ada yang marah nih. Hmm. Hmm. Huh? Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin. Pas mau balikin handi tolkinya ke rumah Sifah, eh, pas di tengah jalan, Abdul dikejar handi <tuk> <Jawa. tuk> Aduh, mesti ngejar lagi. <tuk> <Aduh. tuk> Itu ceritanya Nusa. Hmm. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul Sifah.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 Huh? Syifa Ini antena handy tolkinya Udah Abdul perbaiki Dimaafin kan hmm. Hmm. <laughs> Wah hebat Udah kamu betulin ya Dul Canggih Abdul hmm. Taps Makasih <laughs> Maafin Syifa juga Marah sama kamu nyak kelamaan <laughs> Gak apa-apa mulai mulai. <laughs> kelinci satu, <laughs> kelinci satu. <tun> wah kalau gitu siapa jadi tim medisnya? nah Abdul jadi detektifnya. wah oke okay, oke okay. <tun> oke. Okay, detektif Abdul dan Usa bergerak ke TKP. siap, okay. <tun> <tun> <tun> <tun> <tun> <h> <tun> mulu. Hmm iya, mm -hmm. mm -hmm.